Salah pening lagi mulai dari awal, padahal tadi udah nerekord panjang lebar. Ternyata settingan kameranya lupa di apa dirubah, jadi terlalu terang karena settingan buat malam tadi lupa dirubah. Yes, akhirnya sekitar sekian lama anjir nih kotor apa cuy. Setelah hampir sebulan lebih, baru dia keluar lagi San Mori. Cakep nih, pakai aram Yazet, kelihatan jadi kekar, pakai USD be. Nanti kita review lah, pokoknya tunggu aja. Tahilah, ngerecord ulang, coba tadi padahal udah ngerecord. Ternyata settingannya lupa dirubah, jadi jelek nanti kelihatannya. Terlalu terang. Kita nyalain lu kamera depan. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Jadi gitu harus disinkron. Kalau pakai dual kamera ini rame nih daerah Cangar. katanya tanggal 17 kemarin ada lihat di konten tiktok tanggal 17 nyerang Cangar. kirain nyerang nyerang apa coba ternyata nyerang nyerang tuh apa kirain nyerang Tauran atau apa gitu ternyata pas teman bilang apa nyerang itu pada San Mori semua kesini tapi emang rame sih tadi di bawah padat, pada nongkrong-nongkrong pada di jembatan macet jadi kita Sanmori sekalian ngetes USD barunya hmm. sebenarnya mah udah dites dari kemarin dari kemarin-kemarin udah dites dan jujur menurut saya mah ini USD real jam yang paling empuk di antara real jam yang lainnya kan ada banyak tuh USD real jam ada banyak merek yang paling empuk Kata saya mah kayaknya ini Cuma ini Pernah nyoba juga Yang merek-merek lain Keras Tapi yang ini enggak Maksudnya Empuk Dari settingan bawahnya gitu Tanpa di ribbon Jadi ini belum di ribbon Udah empuk cok Cuma kemarin Sama saya dimainin settingan atas bawahnya Udah dapet empuknya akhirnya Jadi bawahnya udah empuk Apalagi kalau di ribbon Tanpa empuk lagi kalau ya, kalau buat saya mah cukup. Kalau buat di ya, aspal buat harian mah. Kecuali kalau emang mau buat trabas atau mau mungkin mau lebih enak lagi ya. Mungkin di ribon. Soalnya kalau masa lampuk dia empuk. Cuma emang jujur kurangnya tuh anjing pemandangannya, Cok. Cakep. Kalau masa lampuk dia empuk, cuma emang dia kurangnya di Bagian ribbonnya aja yang kurang Kurang enak gitu Baik ribbonnya Maksudnya pas kembalinya gitu Agak kurang gimana gitu. Kalau masalah empuknya mah Empuk Enak lah pokoknya kalau buat Harian mah buat super motoan Tapi kalau buat Terabasan kayak gitu ya mungkin Mending di ribbon lagi Di setting lagi enak Se sering nyoba punya temen kayak like apa kayak like CRF yang pakai USD Real Jam beda merek dia keras kita main-main di tempat gini tuh nggak main gitu keras tapi kenyataannya main ini nyoba yang ini kayaknya paling empuk memang paling empuk sendiri dia terus lihat juga di internet di YouTube juga sempat lihat WR 2022 udah keluar Tapi yang berubah cuma stripingnya aja Deliverinya Untuk yang warna hitam cuma kayak apa ya Tambahan warna ada berapa warna gitu Bukan tambahan ini ya Di stripingnya Lebih warna-warni Terus kalau yang untuk yang birunya Kayak gini Dia stripingnya ngikutin YZ 2022 Jadi sama persis terus apa kalau yang warna biru tuh yang 2022 WR itu dari belakang dari depan sampai belakang itu full biru jadi set panelnya kan kalau yang ini kan yang pertama set panelnya ini cover belakangnya ini hitam kalau yang barunya ini dia cover belakangnya biru jadi bodi itu full biru cakep nanti pengen beli bodinya soalnya bodi yang ini juga udah apa ya pengen ganti aja pengen punya dua bodi Mungkin banyak yang nanya Apa WR Bakalan keluar super motonya enggak Kalau keluar mah super Supermoto ya Kalau untuk versi USD Kayaknya enggak Kayaknya mah Karena ya kalau dilihat dari Pasar Eropa Yang WR125 Dia cuma ada Dua versi Versi R sama versi X kalau versi R itu yang adventure bantahu kalau yang versi X itu Supermoto tapi dua-duanya sama masih teleskopi belum USD karena yang mungkin satu kalau misalnya mau dikasih USD nanti mungkin Yamaha Indonesia bingung mau jualnya harga berapa karena kan versi tele aja sekarang harganya kan udah 38 hampir 40 kalau USD nanti dijual berapa? 40 gitu mikir juga soalnya kan kalau harga 40 buat motor 150 cc kayaknya kurang apa ya 40 lebih kurang worth it gitu beda kalau 150 cc spek kompetisi kayak CRF150R gitu jadi ya, mungkin itu faktor harga Kalau dikasih versi USD nanti dijualnya berapa Soalnya kan tahun-tahun sendiri orang Indonesia Mintanya harga murah Tapi maunya spek, apa ya Spek mewah gitu <lifati> Motor Cina itu mah Makanya kalau untuk versi USD nya kayaknya nggak mungkin Paling ya kita upgrade sendiri karena ya kalau misalnya misalnya nih Yamaha Indonesia ngikutin masukan-masukan dari konsumen. Khususnya kayak pelanggannya yang hobi adventure pakai pakai WR pasti dia mintanya mending tele teleskopik tapi diameter pipanya gede daripada USD tapi diameter pipanya kecil gitu. Karena ya apa ya? banyak gitu user-user kayak CRF KLX dikasih USD tapi buat adventure pasti banyak yang di-upgrade diganti entah itu pakai kayak apa Gordon atau pakai cabutan SE enggak tahu pokoknya banyak yang diganti banyak yang ganti kalau buat adventure jadi yang mending sekalian gitu teleskopik tapi diameter asnya gede 41 paling nanti kalau emang ada pembaruan full dari wr mah paling ya yang diharapkan mah dari segi bobot dari segi bobotnya dipangkas gitu misalnya rangkanya rangkanya di lebih dibikin ringkas gitu biar nggak terlalu berat Di atas ini, cok. Pemandangannya udaranya anjir, tapi aing. Kalau tinggal di sini, emang gak akan kuat. Atau enggak kalau tinggal di sini tuh malam tuh, kalau tidur nggak usah pakai AC, nggak usah pakai kipas angin. Karena ya, nggak usah pakai juga, udah dingin. Tuh pernah, kata si Rejun tuh di sini, kalau malam tuh sempat pernah nyampe suhunya, nyampe 9 derajat tuh. 10 derajat ke bawah itu gimana dinginnya anjir udah kayak Bromo Bromo kan daerah Bromo kalau malam tuh dinginnya oh minta ampun tuh pakai jaket satu tuh nggak mempan harus double double dua jaket mungkin dua sampai tiga tuh oh, pemandangannya anjir akhirnya Ada kayaknya sebulan lebih enggak san mori. Terakhir tuh bulan apa? September kalau nggak salah. Itu juga awal-awal September. Jadi sebulan lebih tuh ada enggak san mori? Enggak keluar-keluar maksudnya keluar yang jauh-jauh tuh -jauh enggak, paling dekat-dekat aja. Sianco orang kena debu anjir <laughs> Itu dua orang di depan Enak nih pakai real jam nih. Alasan saya memilih supermoto ya karena ini Bisa diajak apa ya Di jalan rusak Ajak gas kencang, enak apa dipakai di jalan rusak enak, dipakai di aspal enak, anjir. Jadi, itu dia alasan saya pakai supermoto, milih supermoto karena ya, saya mah orangnya bawa kalau bawa motor agak sedikit barbar. Maksudnya, kalau lewat jalan rusak tuh nggak pernah mau pelan gitu. Selalu ini apa kencang. Jadi kalau pakai supermoto kan enak. Jalan rusak di Trabas. Jalan bagus di apa? Di jalan rusak Hayu. Jalan bagus di Hayu. Ini acara apa? Bu, mandangannya, Cuk. Tuh. sana tuh hey. ini sebelah kiri jurang kalau lompat ke bawah mati nggak? enggak lah ya paling rumah sakit dulu sih nggak langsung mati mentok-mentoknya ya UGD dulu untuk selanjutnya ya nggak tahu gimana nasib anjing motor Tuk. motorku kotor cuk kotor anjing terangkat bersih kotor <Gusur> si Raju sengaja Hah? si Raju sengaja ini mah berarti sampai harus cuci nih Aduh tuh kotor anjing guys saya... nanti, nanti sama dia dicuci eh, di di dari macet enggak tahu lewat sana ternyata berdebu. yuk, cok. kemana kita? ke bawah? ke bawah? ke Bali cok. oh udah di batu bata. dulu main datang masih tanah-tanah. San Mori tadi bersih ya, Siraijun memang sengaja dikasih lewatin jalan yang kotor, cowok. Wow, ramai sih. Nih ya, orang mah pada nongkrongnya di sini. Kopi, supermoto nih, supermoto satu dua tiga empat lima enam. angin hujan, angin laut begitu bukan si lagunya Hah? kok oh, ya rame rame di cafe bawah tuh sampai ditutup ha? ditutup angin badai hujan, ribut tutup Cok Hah? ditutup semua. ke bawah dulu kita muter-muter ke bawah dulu kita bersama Arka, apa? kalau dibilangnya anak-anak kampung sini Akamsi, Akamsi ini yang depannya Akamsi jadi dia penguasa cangar, Cok Di bawah ternyata tadi yang lewat masih sepi macet, cuk. Nanti liatin macetnya tuh jembatan, pasti jadi di bawah sini ada jembatan. Jembatannya tuh kecil, kecil sempit, tapi dipakai nongkrong terus nongkrong parkirnya di jembatannya ya, gimana enggak macet gitu oh udah udah udah diamanin ternyata <laughs> udah diamanin sama polisi hutan tadi mah di sini rame Aing apa aing jalan tuh jadi pada nongkrong di sini kan motor kiri kanan parkir sini gimana gak sepi kayak gini berhenti berhenti tapi udah diamanin soalnya banyak dijaga polisi hutan ya kenapa dijaga karena bulan kemarin tuh dia kalau nggak salah bulan kemarin ke sini tuh cangar tuh kotor juga banyak sampah-sampah plastik kotor makanya mungkin dijaga tapi sekarang udah bersih nggak nggak sebersih ini nggak sebersih ini sih kemarin kemarin tuh kotor parah macet parah, Cok Maju, Cok Badai anwa ada polisi, Cok Pada kenara kayaknya. <laughs> ada yang ditahan di sana banyak yang kena tahan. tahu kenapa Dirazia Hujan badai angin ribut Ntar bikin tiktok rame dong Pas momennya angin Dirazia yuk Hah? Dirazia yuk Tadi <tuh>, ada yang kena tahan toh? Ada, ada. Eh. Yang kirah dangar diserang balik, Cok. <tuh>, iya, Cok. mending makan cilok di sini makan cilok di sini makan cilok <tuk> <tuk> tak <Baktan ring. tuk> <tuk> si mas tak denger Gimari. saat sampai no Sampai lima banyakin tahu tahu tahu sama ini bilang nggak sampai sini kayaknya polisi. nggak sampai sini kan polisinya enggak akan sampai sini kan. Polisinya. Kalau punya pak sini gak apa-apa tenang aja. Ada kamu sih yo. Ada akam si. nanti kalau turun lewat kali kerumah kecil aja bang. Tahu nggak? Gak apa-apa lewat sini Mereka aja, Bula, aman. Buku kacang. Dikit. Nanti kita lanjut lagi tuh. pada kami muter balik coba atas semua karena ada operasi tadi di bawah razia. Banyak polisi <girly> Di jembatan tadi polisi banyak Banyak yang kena tahan juga sih Uang aja Mak. Gak ada kembaliannya aja ada Ayo, kita balik Mau hujan Bukan mau hujan lagi sih udah krimis ini Udah mulai krimis guys Perjalanan masih jauh Jadi mending kita pulang daripada nanti ke hujan nanti jalan gak enak, gak ada scopor belakang. Nanti baju kotor. Kita sih bentar, Cok. Foto-foto di sini. Lumayan bagus sih di sini. Wow. Aha. Pemandangan cakep. Di sini boleh ndak Boleh lah. tapi udah dicor. Ah? Motornya aja. Eh, cakep, Cuk. Ke Tapi nggak bisa disandar, anjir. Mau sandarnya gimana, Cuk? Yo, i. Jatuh, ndak nggak aku bikin video TikTok foto. Sampai nggak bikin, mau foto tak fotoin nanti. Kita lanjut lagi, kita foto-foto dulu. Tuh, pemandangannya ke sana bisa cakep. lagi foto-foto enak. Foto-foto bikin video malah hujan, cuk. Uh, neduh di atas nggak tahu di rumah orang ini mah, Ancucu. kenapa sih setiap kesini tuh pasti hujan itu, kalau nggak hujan tuh pas lagi hoki itu, pokoknya kesini tuh pasti disambut sama hujan, gitu ah. mana berteduhnya di pinggir jalan lagi di rumah orang, di bawah nggak ada tempat neduh soalnya, hujannya juga nggak enggak assalamualaikum enggak apa anjir tiba-tiba deras aja enggak pakai grimis-grimis dulu gitu kayak enggak ada udah lah kalau udah hujan kayak gini kamera auto masukin ke tas sekarang <tosok> enggak wat pakai waterproof ini sih Oh dia nadu di atas tuh hujan coi tiba-tiba deras di bawah tadi padahal masih ada tempat. Masih ada tempat. mau jalan pulang ini mah. Udahlah. Ah, nanti mungkin kita bikin video reviewnya. minjem kamera dulu. Rencana mau pakai DSLR. Tapi kalau emang nggak ada DSLR ya udah review biasa aja. Review simple gitu. udah cakep nih ah hujan nunggu dulu on kontak udah off lho. udah oke okay. mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini dikarenakan hujan padahal tadi mau ngevlog sampai atas mau closing di atas ya udahlah lagi enak foto-foto malah hujan oke okay. nanti ditunggu aja next konten apalagi mungkin video review atau apa tunggu aja pokoknya oke okay. See you next video.